Hah? Aduh. Di mana ya? Hmm. Apaan, ntar Bentar, bentar, Nah, ini dia. Ketemu. Hmm. Yeay! akhirnya bisa jalan lagi. 95 96 97 Ayo dikit lagi. Astaga! Aduh, aduh, mantap. Nusa harus mulai lagi deh dari awal. Udah hmm. sebentar lagi udah mau nyampe seratus. Udah sana sana sana. Wajah. Huh, hmm, lagi dari awal. Oke oke. Okay, okay. Keren. Nusa, Rara. Oh bikin PR belum? Hmm? Nusa udah selesai dari tadi kok ma. Kalau Rara nggak ada PR, ma. <laughs> Alhamdulillah. Kalau siapin buku buat besok, udah, udah dong ma. <laughs> Kalau kasih makan Anta, ud. Eh, eh. ayo. Hmm. <laughs> belum ma. Ini sih, hmm. huh? Astaghfirullah. <tuh tanda> Ra, hmm? lihat anta nggak, Loh, Bukannya tadi di luar sama kanusa? Iya, tadi sama kanusa. Terus kanusa super. Hmm? Astaghfirullah. Hmm? Punya aku juga, uh. Anta. Tuh, kamu di mana, Anta? Anta di mana ya Ra? Rara kangen Anta. Nusa, Rara, maafin kita ya. Kita belum berhasil nemuin Anta. <tuh> hmm. Anta kabur gara-gara nggak -gara, dikasih makan kan? Uh, mm. uh. Jahat. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Abdul jahat. Abdul. Abdul nggak salah ngomong kok. <tuh> salah satu penyebab Anta pergi bisa jadi karena kita lupa memberi makan. Mungkin kitanya juga yang lalai merawat Anta. Artinya kita jadi kurang bertanggung jawab. Maafin, Nusa ya. Anta, Nusa udah ngantarin kamu. Anta pulang dong. Nusa janji, lebih tanggung jawab lagi? Anta pulang ya. please Anta ya. Nusa kangen semua suaranya Anta <tuh> <tuh> Anta! Anta! Anta! tahu kamu kemana aja sih kecil kutu? <tuh> Semuanya aja sih! Kita semua pada nyariin kamu tahu Jangan <tuh> <tuh> <yang> terlihat lagi ya! <tuh> <tuh> <tuh> iya iya iya! Maafin, Maafin kita, kita ya Anta! Gimana <tuh> ah. Anta? Enak! Masa! <tuh> Bejitnya kurang kenceng. Iya, iya. Nah, gitu. <laughs>